Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan roh kudus yang dasyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastrip 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang ter dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus Datang kembali, berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuliakan Tuhan Allah yang gajah, yang siap memuji Tuhan menggambarkan tangannya, yang mengundang kita memuji Tuhan. You're yeah, about to fall out Dalam hadirat Tuhan Hora lah beri Hora ICC Tower lantai 11 diadakan peringatan hari ulang tahun World Prayer Assembly atau WPA yang tersebut WPA yang pertama diadakan di SICC Central International Convention Center pada tahun 2012 dengan tema The New Wave is Coming Ayat emasnya dari Habakuk 2 14 yang berkata Sebab bumi akan yang penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti Pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022, di SICC Tower 11 diadakan peringatan hari ulang tahun wPSMB atau WPA yang tersebut. WPA yang pertama diadakan di SICC, Central International Convention Center, pada tahun 2012 dengan tema The Blue Wave is Coming. Ayat emasnya dari Habaku 2 ayat e 12 yang berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Pengertian yang saya dapatkan adalah bahwa WPA tahun 2012 yang pertama ini, mendeklarasikan akan datangnya suatu gelombang yang baru dari pencurahan roh kudus. Ini akan terjadi secara besar-besaran dan akan memenuhi seluruh bumi. Setelah WPA yang pertama ini selesai, saya masuk dalam proses Tuhan selama sekitar 6 bulan. Saya baru tahu bahwa ini merupakan persiapan bagi saya untuk mendeklarasikan tentang dimulainya Pentakosta yang ketiga dalam konferensi Empower 21 di SICC Indonesia pada tahun 2013. Jadi sekitar satu tahun setelah diadakannya WPA yang pertama. Saya baru mengerti, bahwa Baku 2 ayat 14 yang berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut, itu sebenarnya merupakan dasar pengertian tentang Pentakosta yang ketiga. Pengertian Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Pentakosta ketiga adalah pencurian roh kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusasit.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 Dan akan kembali ke Yerusalem. Penta ketiga akan memberikan kuasa. Untuk menyelesaikan amanah tahun. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu. Pengertian yang Tuhan berikan. Tentang hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini. Adalah bahwa. Hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini merupakan gong. Dimulainya pencurahan roh Kudus Yang dahsyat dari Penta yang ketiga. Ini berarti masa penuhi jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini Tuhan Yesus menjawab dan salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat yang berkata dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada kita. Agar kita pergi. Dan menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tetapi harus dengan kuasa roh kudus. Hal ini seperti pesan terakhir dari Tuhan Yesus. Sebelum naik ke surga Kepada murid-muridnya. Dimana ini juga pesan kepada kita semua. Sebagai murid-muridnya. Yang terdapat dalam kisah para rasul satu yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, harus Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Satuan ke sorga, 120 20 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi mereka berdoa memuji dan menyembah Tuhan dengan unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi penduduk Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan ini, pada hari raya Pentakosta, roh kudus turun memenuhi mereka. Mereka diberi kuasa untuk menyelesaikan aman agung. Peristiwa yang disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama yang dahsyat. Mengapa? Karena dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanah tanggung selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, roh Kudus kembali dicurahkan di asusasi hamba Tuhan yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Pentakosta yang kedua ini juga dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dinaharis mati. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan dengan dahsyatnya. Peristiwa pencurian Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Saya percaya dengan Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung akan selesai dan Tuhan Yesus datang kembali. Perlu diperhatikan bahwa tugas utama kita adalah untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Roh Kudus, Pentakosta yang ketiga. kanlah wasamu Tuhan mujizat terjadi di tempat ini curahkanlah wasamu Tuhan mujizat terjadi sekarang ini curahkanlah wasamu Tuhan jika terjadi di tempat ini Curahkanlah wasamu Tuhan Jika terjadi sekarang ini Jika terjadi sekarang ini Jika terjadi sekarang ini tahun WPA yang ke-10 ini Tuhan memberikan tiga pesan yang sangat kuat pesan yang pertama Rick riding hamba Tuhan dari menaruh doa sukat halel Yerusalem memberikan kunci antik dari kota tua Yerusalem kembali saya Rick riding bahwa kunci antik ini dari kota tua Yerusalem ini untuk mengakui bahwa Tuhan telah menaruh Kunci daud di atas bau saya Untuk membuka pintu gerbang Agar kemuliaan Tuhan bisa kembali ke Yerusalem Dari timur dalam hal ini dari Indonesia Kalau saya berbicara tentang Kunci itu diberikan kepada saya Itu berarti Tuhan berikan kepada kita semua Nubuatan ini sesuai dengan nubuatan di sini di Jacob Yang diucapkan di SICC pada tahun 2018 Dalam konferensi Empower 21 Sini Jacob bernubuat Bahwa saya atau kita semua Adalah messenger of the third Pentecost Gerakan ini dari timur ke barat Dan akan kembali ke Yerusalem Saya percaya hari-hari ini Gerakan dari Pentecost ketiga sedang bergerak dari timur ke barat Dan akan kembali ke Yerusalem Haleluya Pesan yang kedua adalah pesan mengenai hari Pentakosta tahun 2033 yang diperkatakan oleh tiga hamba Tuhan yang mewakili tiga aliran kekristenan yaitu Pentakosta, Baptis, dan Anglican. Billy Wilson dari aliran Pentakosta mewakili Empowered 21 dan Oral Roberts University atau ORU menyampaikan visi dari Empower 21 dia mengatakan bahwa setiap orang di muka bumi ini akan diberi kesempatan untuk mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa dan kehadiran roh kudus di hari Pentakosta tahun 2033 wow harap diperhatikan bahwa ini tidak berarti yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti percaya kepada Dia tetapi mereka diberi kesempatan untuk memilih percaya atau tidak yang kedua Rick Warren seorang pendeta senior dari Southern California Selatan dari denominasi Southern Baptist Convention juga berbicara tentang Pentakosta tahun 2033 ia berkata tahun 2033 adalah sebagai goal tujuan target untuk menyelesaikan amanat agung. Mengapa tahun 2033? Penjelasannya sebagai berikut. Sekarang kita berada di tahun 2022 Masehi atau Anno Domini yang disingkat AD atau AD yang berarti 2022 tahun sejak kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus lahir pada tahun 0 Masehi atau 0 AD, maka berarti dia mati di kayu salib pada tahun 33 Masehi atau 33 edi. Karena Tuhan Yesus mati pada usia 33 tahun. Tuhan Yesus memulai pelayanannya pada usia 30 tahun dan lama pelayanannya selama 3 setengah tahun. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus dibangkitkan pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus memberikan amanat agung pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus mengutus roh kudus yang berarti dimulainya gereja pada tahun 33 Masehi. Kesimpulannya bahwa tahun 2033 yang hanya 11 tahun dari sekarang ini, adalah yang pertama, hari ulang tahun ke-2000 dari kekristenan. Yang kedua, peringatan 2000 tahun kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, peringatan 2000 tahun pemberian amanat agung. Dan yang keempat, peringatan 2000 tahun kelahiran gereja. Hamba Tuhan yang ketiga yaitu Guci Gambl, seorang pendeta dari gereja Anglican dan juga sebagai founder Alpha Course. Berkata bahwa tahun 2033 menjadi tahun yang unik bagi orang Kristen. Tahun ini menjadi tonggak yang penting bagi kegerakan-kegerakan yang ada. Tahun 2033 adalah hari ulang tahun ke-2000 kebangkitan Kristus. Roh Kudus memimpin untuk memastikan setiap orang di muka bumi berkesempatan mendengarkan Injil. Ketika saya mendengar pesan Tuhan melalui tiga hamba Tuhan yang mewakili tiga aliran kekristenan, yaitu Pentakosta, Baptis, dan Anglican, terus terang saya konsentak. Sebenarnya saya sudah mendengar tentang pesan ini sejak tahun 2010, yaitu melalui Empower 21 karena saya adalah Co-Chair dari Empower 21 Asia bersama Pastor Lawrence Kong dari Singapura. Terus ketika saya mendengarkan untuk pertama kali, saya meresponi hal ini biasa-biasa saja. Karena saya belum mendapatkan pengertiannya. Tetapi ketika saya mendengar pesan ini di hari ulang tahun WPA yang ke-10, melalui tiga hamba Tuhan ini, saya seperti mendapatkan sesuatu pengertian. Sehingga sekarang saya berkata, Yes, I got it! Saya langsung diingatkan oleh Tuhan sebuah ayat. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Apa tanda kedatanganmu? Dan yang kedua kali, dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab, Yang salah satunya dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, Menjadi kesaksian bagi semua bangsa, Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Ini dapat diartikan, Bahwa setelah amanat agung selesai, maka baru tiba kesudahannya. Harap diperhatikan bahwa ayat ini tidak berbicara pada saat amanat agung selesai. Tuhan Yesus langsung datang di saat yang bersamaan. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Apakah itu satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, atau beberapa tahun setelah amanat agung selesai. Hanya Bapak yang tahu Katakan amin Yang pasti pentakosta tahun 2033 Yang berarti 11 tahun lagi Ini merupakan pemicu Supaya kita lebih sungguh-sungguh Lebih serius Untuk melakukan tugas utama kita Yaitu untuk menyelesaikan amanat agung Yang saya rasakan bahwa hari-hari ini Hati saya lebih berkobar-kobar Untuk menyelesaikan amanat agung saya berdoa agar kita semua yang sudah mendengarkan pesan ini akan berkata, "Yes, I got it." Tentang penanaman gereja baru Akhir-akhir ini Pesan untuk menanam gereja baru sangat kuat Bukan hanya di gereja Betul Indonesia Melalui ketua umumnya Pendeta Ruben Adi Abraham Tetapi juga di Joseph Saya ingat sekitar 30 tahun yang lalu Awal gereja kita G.B. Gatsu Tuhan menyuruh menanam gereja baru Setelah saya membaca buku Peter Wagner yang berjudul Penanaman gereja untuk tuan yang lebih besar. Penuntun komprehensif. Di situ dikatakan bahwa penindian paling efektif adalah dengan cara membuka gereja baru. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Tuhan memberikan tuntunan agar dalam membuka gereja baru itu kelompok intinya dari cell group yang saat itu bernama Family Altar. Jadi... Lima family altar menjadi satu gereja baru. Tujuh family altar menjadi satu gereja baru. Sepuluh family altar menjadi satu gereja baru. Dan seterusnya. Apa yang terjadi? Dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun, kita menanam lebih dari 200 gereja baru. Ternyata setelah itu, banyak dari gereja-gereja lain juga mengikuti menanam gereja baru. Terjadi persaingan yang sehat maupun tidak sehat dalam menanam gereja baru. Sikat cerita, lama-kelamaan visi membuka gereja baru makin lama makin kabur. Dan banyak cara-cara yang dipakai sudah tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Akhirnya, melalui pandemi, penanaman gereja baru dengan cara-cara seperti itu dihentikan oleh Tuhan. Setelah dua tahun pandemi... COVID-19 terjadi Tiba-tiba Tuhan berbicara lagi Agar menanam gereja baru Dan goenya Agar menjadikan mereka Sebagai murid Tuhan Yesus Jadi kalau dulu Yang dipikirkan hanya jumlah jemaat Yang ikuti ibadah hari minggu saja, Tanpa memperhatikan Kualitas kehidupan Sebagai orang-orang Kristen Sekarang justru Tuhan menekankan Tentang pemuritan untuk menyelesaikan amanat agung melalui penanaman gereja baru. Saya mengajak saudara untuk melakukan perintah Tuhan ini, yaitu menanam gereja baru dengan goal menjadikan mereka sebagai murid Tuhan Yesus. Kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha! Kita sudah mendengar pesan Tuhan yang Tuhan sampai kepada kita. Saya mau berdoa buat saudara Agar Tuhan mengurapi kita semua Dan pengurapan Tuhan akan mengajar kepada kita Apa yang harus kita lakukan Kita akan mengerti Karena itu mari Angkat tangan kita Katakan bersama-sama Yesus Yesus Kau ber I'll be Kita berbasaur, kita berbasaur. yang berbasar, ikut berbasar. Yang mau berbasar jangan diam katakan haleluya. Haleluya, hore alabash karama bala bala bara bara. Ora la la la bara bala bala. Apa Bapak? Saya kan pura-pura menuju kampusmu. Temunya pun akan mengajar bersama. Kami akan menangkap banyak pesanku ya Tuhan Mari, ini. Terima, Tuhan, terima terima, terima, terima. Kami terima, Tuhan. Kami terima, Kami terima kasih, dalam nama Yesus, Amin. Mari saudara, kita akan masuk ke Muda Kudus. Kita akan mengingat ayat ini Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan selalu berkata Biarlah ini menjadi peringatan agadaku Biarlah ini menjadi peringatan aku, Karena itu mari Arahkan hati saudara dari kebaikan Tuhan kita akan mengingat kebaikan Tuhan mari tumbuhkan kepala Papa siapakah kami sebelum kami mengenal engkau kami semua orang berdosa upah dosa adalah maut, mati tapi engkau yang tidak berdosa terjadi yang dosa oleh karena kami engkau harus turun dari sorga mulia mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya engkau ya Abah Kau jadikan kami sebagai anak-anakmu Engkau berkati, engkau tuntun, engkau bela, engkau lindungi Engkau tegur juga kalau kami salah Itu engkau ya Abah Itu engkau Tuhan akan memberkati kita semua melalui Perjanjian kudus Tapi Tuhan mau kita makan dan dengan cara yang benar Karena itu sekarang masih-masih berdoa Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing Jangan menyimpan dosa Kalau saat ini ada dosa yang Tuhan ingatkan Langsung minta ampun Ampuni kami Tuhan Ampuni, ampuni, ampuni Ampuni Tuhan kami Apa Aku melihat anak-anakmu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan kau saat ini Korin duduk berkati kami Bapak layakkan kami do masuk dalam perjalanan kudusmu kami akan masuk dalam pergumulan hati yang penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita Sekarang mari kita angkat roti, kita tangan kanan kita digencingi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia disahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya yang memecah-mecahkan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah injil peringatan akan aku. Soalnya dikasih Tuhan, bukanlah roti yang kita pecah pecahkan ini Allah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. di tangan kanan kita tinggi-tinggi juga yang menurut cawan sudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatalkan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku suami so, kasih Tuhan karena pengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus mari kita minum dalam nama Yesus bersyukur dan terima kasih dengan suara jangan diam terima kasih Tuhan terima kasih ya Tuhan terima kasih ya Bapak Bapak terima kasih ya Bapak gua baik ya Tuhan gua baik ya Tuhan gua baik gua melihat anak-anakmu saat ini Tuhan ada berapa banyak yang membutuhkan kesembuhan Ada berapa banyak yang membutuhkan mujizat Tuhan Angkat tangan saudara? Lumayan tangan-tangan yang terangkat Tuhan Mereka membutuhkan kesembuhan Mereka membutuhkan mujizat Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan Yang terima kesembuhan, Terima-terima dalam nama Yesus Sembuh dalam nama Yesus Sembuh dalam nama Yesus, Yesus. Yesus. Apa terima kasih Apa di kasih? Koga baik Kau baik Apa baik, Bapak, baik. Bapak, baik. All my life you have been faithful, all my life so, so with every death that I enabled, why oh I of the goodness of God. business sekarang terima silakan duduk baik, salam semuanya saya akan bacakan pengumuman Ya baik jadi pengumuman minggu 17 Juli 2022 uh, Kami menyambut Dengan sukacita bagi bapak ibu saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini Ada yang baru pertama kali hadir? Wah saya lalu ibadah online minggu tanggal 24 bagi bapak ibu saudara yang tidak bisa mengikuti ibadah onsite dapat mengikuti ibadah online lalu kami menghimbau bagi jemaat yang belum memiliki KKJ agar membuat KKJ untuk melengkapi administrasi yang diminta dari pusat atau KKJ yang sudah lama yang akan ada penambahan atau ada perubahan ya itu bisa diperbaharui ya minta aja formnya di belakang sudah tersedia kalau kemarin-kemarin eh, maaf agak formnya tuh belum tersedia sekarang sudah tersedia lalu yang kelima bagi anak-anak sekolah minggu Uh, diharapkan bisa mengikuti ibadah sekolah minggu Sementara masih pakai gedung ini pukul 9 di tempat ini Lalu saya akan memberitahukan informasi sedikit ya Belum lengkap Karena untuk update pembangunan uh, Perbaikan gedung gereja kita dan sekolah minggu di sebelah Waktu pengerjaan sudah kita lakukan selama dua minggu ya, Waktu pengerjaan kita sudah lakukan selama dua minggu Lalu dana yang terpakai itu Uh, selama dua minggu itu yang pertama tiga lalu minggu kedua adalah dua juta totalnya lima juta dua Adapun dana itu kita pakai hanya untuk membayar uh, tukang jadi sejujurnya material semua belum dibayar ya jadi dana dana yang tersisa adalah Uh, yang ada sama kita untuk pembangunan adalah 3,200 Dan kita akan melanjutkan untuk uh, Mungkin seminggu atau dua minggu ke depan Untuk fokus di gedung sekolah minggu Supaya anak-anak sekolah minggu kita bisa mendapatkan tempat dan porsi mereka ibadah sekolah minggu Karena tidak mungkin anak-anak akan menyerap apa yang disampaikan di ibadah umum Oke, okay, selalu Ya kami mengajak umat Tuhan yang akan memberikan persembahan umum persepuluhan ataupun uh, ataupun apa persembahan bagi umat Tuhan yang terbeban untuk pembangunan uh, bisa dimasukkan tidak tidak paksaan tetapi kalau bisa ya boleh gitu ya kalau nggak bisa ya bisa-bisakan gitu. <laughs> ya, enggak, enggak, enggak, jadi, jadi, uh, tidak, tidak ada paksaan di sini dengan sukarela Karena, kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu, tempat menabur yang tepat adalah saat ini Kenapa? Karena ini bukan punya gembala, bukan punya pengerja, bukan punya rayon ketika kita berikan Tapi untuk tempat ibadah, ketika kita berbicara tentang menanam gereja baru, itu sebenarnya juga dimulai dari anak-anak kita. Anak-anak kita harus memiliki satu pengertian yang benar, dasar yang benar di dalam mereka mengenal Tuhan. Maka penanaman gereja baru, pembukaan kul cool kul -cool yang ada, kalau anak-anak muda sudah mengerti, kalau sedari kecil mereka sudah diajar dengan tepat sekolah minggu, mereka besarnya tidak akan melenceng. gitu ya. Jadi kami mengajak, kami mengajak bagi. Jadi tidak tidak harus oh minggu kedua nih. Kita ada apa? Ada persembahan untuk pembangunan tidak. Jadi setiap minggu pun e, bisa diberikan bagi ada yang mau ucapan syukur atau apa. Ada amplop putih, tinggal ditulis saja pembangunan ataupun mungkin ucapan syukur atau apa. Itu semua akan kita alihkan untuk pembangunan untuk perbaikan e, tempat ibadah kita. Ya. Lalu kalau tidak ada membawa uang cash bisa juga lewat e, scan QRIS ada kode jadi belakang. Ya, Kotaknya tersedia di belakang Saudara bisa berikan di awal ataupun di akhir Oke demikian Pengumuman kita akan berdoa untuk persembahan kita Mari kita bersatu hati di dalam doa Bapa kami bersyukur kepadamu Segala kemurahan, kasih karuniamu di dalam kehidupan kami Terima kasih buat berkatmu, pemeliharaanmu yang sempurna Bapak kami membawa setiap persembahan kami Baik persembahan umum, persepuluhan, ataupun ucapan syukur kami, itu sebagai bentuk rasa syukur kami kepada-Mu, ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap pekerjaan, kesehatan, kekuatan, bahkan pergumulan, bahkan Tuhan yang memberikan setiap uh, umat-Mu, Tuhan, uh, apapun yang digumulkan, biar Tuhan menjawab, biar Tuhan yang menolong setiap pergumulan, setiap umat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, Bapak. Engkau yang memberkati setiap persembahan. Yang akan kami berikan Tuhan, Dan biar engkau berkenan atas semuanya, ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, salam saudara. Sebelum kita doa ya, besok, penutup, uh, kita akan, saya akan ajak kita semua berdoa untuk visi Tuhan yang sudah disampaikan oleh gembala pembina kita. Yaitu visi tentang pemuritan, penanaman gereja baru. Nah, kita akan berdoa buat kul-kul kita, buat anak-anak muda kita. Kemudian juga apa yang sedang kita, sedang kita lakukan dalam rangka melaksanakan visi dari gembala pembina kita. Kita sudah tadi Pak Budi sudah sampaikan untuk uh, uh, kita usaha kita bersama untuk membangun memperbaiki gedung ini dan begituan sudah berjalan. Kita berdoa, kita percaya, Tuhan mencukupkan semua yang kita perlukan. Sucu katakan, amin. Amen. Kita akan berdoa terus untuk sampai semua bisa terlaksana. Kemudian saya juga kasih informasi buat kita untuk kita dukung secara bersama-sama. Kita ada gereja yang kita sudah wawali di Asrama Kompleks Yonis 203. Kemudian sekarang sedang dalam proses persemaian. kalau ibarat nanam padi, saudara-saudara. Pada waktu kita nyebar benihnya itu ada tempat khusus yang untuk membuat benih itu menjadi tunas, pernah enggak ya saudara? Nah sedang sedang tunas itu sekarang sedang terjadi sudah ada uh, di gereja kita teman-teman kita di UNIF, aktif setiap minggu kul cool dengan dengan berkumpul berdoa selalu sekarang sedang sedang sedang berdoa untuk satu tempat yang baru. Sesuai dengan visi, saya percaya ini adalah uh, waktu yang tepat untuk gereja itu disemai kembali, tempat yang tepat. Dan pintu-pintu mujizat sedang dibukakan oleh Tuhan. Nah kita semua akan berdoa buat uh, uh, visi Tuhan, buat kul maupun gereja kita yang ada. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan doa. Bersama. Karabata, karabata, karabata, karabata syarabata karabata. Bapak dalam nama Tuhan Yesus apa yang kau rancang ke atas kami Tuhan pelayanan kami bukan karena kekuatan dan visi kami tapi kami hanya melakukan kehendak Tuhan buat kami kerjakan kami bersyukur kok Tuhan telah sudah kumpulkan kami di tempat ini sebagai gerejamu yang kau urapi kau berkati kami bersepakat kami sehati Tuhan kami berdoa buat visi Tuhan bagi gereja ini untuk setiap kulkul -kul yang ada terjadi pemuritan dalam nama Tuhan Yesus anak-anak muda dibangkitkan generasi dari Yeremia dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus kami semua dari lima generasi yang ada generasi dari oma opa orang-orang tua anak-anak bahkan sampai kepada sekolah minggu kami semua dipakai Tuhan. Menjelang kedatangan istri yang kedua kali, untuk masuk dalam pemuritan, masuk dalam pengenalan akan Tuhan. Yang berdoa untuk proses pembangunan gedung ini Tuhan, bukan kuat gagah kami, tapi oleh karena kasih karuniamu, untuk memampukan kami menyelesaikan perbaikan tempat ini Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang Allah yang mencukupkan semua yang kami perlukan. Untuk kekayaan dan kemuliaanMu dalam Yesus Tuhan Nyatakanlah mujizat-Mu ya Tuhan Ini adalah gerejamu. Oleh karena kehendak-Mu kami ada di tempat ini Dan untuk tujuan-Mu kami ada dan melayani Tuhan Serta beribadah di tempat ini eh berdoa untuk setiap proses pembangunan yang ada Tuhan cukupkan semua yang kami perlukan Tuhan berkati para pelaksana yang ada Para tukang yang ada Tuhan berkati Tuhan kukrati Terima kasih kami sudah berdoa buat gereja Tuhan yang ada di Yoni, sudah kosong. Jika terima kasih, kau sudah memulainya, Tuhan. Dan untuk tempat penanaman yang baru, Tuhan beri yang terbaik. Tuhan sediakan semuanya diperlukan. Menurut kekayaan kemuliaan, terima kasih, Bapak. Terima kasih, bukan karena ke kema kemauan kami, karena aku yang telah mengendakinya, untuk kami kerjakan. Nyatakanlah kuasa. Tuhan... Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberkati engkau dengan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memenuhi engkau dengan damai sejahtera Kembalilah ke tempat kamu masing-masing Di dalam kasih karunia berkat yang terbaik Yang bersumber dari Allah Bapa Di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus Serta persekutuan yang manis dengan Roh kudus Kita semua alami Senantiasa alami Sampai selama-lamanya yang sudah terima berkat mari sama-sama katakan Amin Tuhan berkati selamat hari minggu.